terus melangkah melu Ku terbelaku Ku coba untuk lanjutkan hidup Engkau bukanlah segalaku Bukan tempat tuh Hentikan langkahku saya sudah semua berlalu Biar hujung menghapus jejak Use Untuk lanjutkan hidup, engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segala Chơi